akan racikan yang bagus agar kolibri ninja cepat gacor Bagi Anda pemilik burung kolibri ninja, bisa buat racikan pakan sendiri. Ada beberapa bahan racikan pakan agar burung tersebut cepat gacor. Racikan ini sudah banyak dikulikkan oleh pecinta burung kicauan. Anda bisa membuatnya sendiri karena bahannya mudah ditemukan. Komposisi racikan yang digunakan untuk kolibri ninja. 1. Racikan telur ayam atau bebek Racikan yang pertama pada burung kolibri ninja adalah dengan telur. Bahan yang disiapkan yaitu satu butir kuning telur ayam atau bebek, dua buah gula aren, 2 sendok madu asli, dan infus glukosa 5% sebanyak 200 ml. Cara membuatnya tumbuh gula hingga halus Jika sudah campur semua bahan dan simpan di kulkas Saat akan memberikan racikan pakan kocok dulu agar tidak mengental Pakan ini hanya mampu bertahan selama dua hari 2. Racikan dengan susu kental manis Racikan yang kedua siapkan susu kental manis secukupnya 10 sendok sirup 1 butir kuning telur dan 2 sendok madu murni cara meramunya cukup mudah campurkan semua bahan dan tambahkan air untuk mengatur kekentalannya masukkan ke kulkas dan anda bisa berikan saat burung over berahi jika kisau burung sudah stabil kurangi konsumsi racikan yang satu ini 3 Racikan susu kental manis dan madu Selain racikan di atas ada racikan yang bisa anda buat sendiri Racikan ini dapat bertahan hingga berbulan-bulan Namun pemberian racikan tidak dianjurkan diberikan setiap hari Bahan yang disiapkan yaitu susu kental manis, madu asli dan air Bahan-bahan tersebut memiliki perbandingan satu banding satu banding 1, banding 1. Cara pembuatannya sama halnya dengan mencampur bahan dan simpan di kulkas. Racikan pakan yang tepat akan membuat burung ini cepat gacor. Sudah banyak yang membuktikan membuat racikan ini untuk pada burung kicauan. Bagi anda pecinta burung kicauan yang satu ini, bisa gunakan tips racikan yang tepat. Anda bisa buat racikan pakan kolibri ninja dengan mudah dan cepat